Ayo kita sono nyusul. Waduh, black asemenel. Susul-susul. Memangnya ye mau booking Eka? Hah? Mau meong sama Eka? Hmm, aku. Aku juga enggak sudi. Yang penting aku tidak bohongin Kak. Lu kok hilang? Heh, kamu tunggu di sini. Aku mau nyusul sana ya. Ya. Istirahatlah Hasan ini. Tenagamu sudah hampir habis. Luka dalammu belum sembuh benar.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 yang namanya pewong-pewong di atas dunia ini Pasti deman sama lekong Yang dutanya banyak Hartanya melimpah, ha? Dutanya nggak ada nomor serinya, Nek Yuh ya, yu. Selain itu? Selain itu Menurut pendapat Eke sih Pasti suka sama lekong yang Cuco alias ganteng, Nek Yuh kalau wanita seperti Lasmini, dia menginginkan lelaki seperti apa menurut kamu? Oh iya, jadi dia ya ditolak cinta gitu. Aku tanya, "Kamu, kamu jangan balik tanya, banci. Maaf nih, oh gitu aja merong-merong kayak macan. Mau nerekam? Uh, kalau menurut pendapat Eke, ini kan zaman pendekar, zaman persilatan begitu ya. Jadi, Lasmini itu pasti." Demen sama Lekong yang badannya gedong, kul, dan sakti mandraguna. Iya. Eh eh eh, kok berdiri? Aku akan buktikan bahwa aku lebih hebat dari dia. Kau tinggal di sini, atau mau pulang ke rumah? terserah. jangan tinggalin Eka. Aduh, Lekong ha